Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Sapi77 uh, Sorry ya, suara saya ag agak beda nih, karena lagi gak enak ke badan Di luar juga lagi cuaca, lagi gak mendukung, lagi musim hujan juga Kayaknya lagi musim feel ya, kayaknya. atau kalian, kalian juga gak, atau saya sendirian Kayaknya saya sendirian sih kalau sakit Kalian janganlah, semoga sehat-sehat semua. Oke, okay, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, like, komen, dan share ya. Tolonglah, dan jangan lupa Instagram gua juga ada TikTok. Disitu saya juga upload video pendek dari potongan YouTube ini. Pasti bakalnya seru lah. Di video nanti saya akan menjawab. Pertanyaan unik-unik lah dari publik-publik seperti biasa dan juga pastinya akan juga saya jawab sekonyol mungkin atau selucu mungkin walaupun nggak lucu bagi kalian ya bagi saya ya lucu lah ya gak terhibur ya udah-udahan terhibur kalau nggak juga nggak maksa baik. Ya, yang paling inti tuh kalian menonton lah, menonton sampai akhir. Walaupun gak seru, nggak asik, yang penting kalian nonton dulu. Dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi yang berbentuk lonceng. Oke, langsung saja ke videonya. Pertanyaan pertama itu ada Kamu ngerti kan rasanya cemburu tapi kamu tidak punya hak asli dalamnya sampai tulang. Uh, Dalam sih, mana ya? Kamu ngerti kan rasanya cemburu, tapi kamu tidak punya hak. Maksudnya, tidak punya hak itu kayak mana ya? Kita deket sama orang, terus orang itu kayak nggak anggap kita gitu. Terus dia bikin cemburu ya? Kita cemburu, tapi kita nggak punya hak ya? Itu sebenarnya sih sakit yang enggak harus diceritakan dan enggak bisa diceritakan gue ngalami juga yang kayak gitu jadi buat kalian yang ngalamin itu ya biasa aja lah gitu jangan diambil hati, jangan diambil ambil aja positifnya mungkin dia sifatnya kayak gitu ya pokoknya kayak gitu lah. <laughs> yang kayak gitu mah udah biasa sih kalau gue ya buat kalian yang belum terbiasa ya biasakan biasanya yang terbiasa itu orangnya sering kayak gitu dulunya dulunya. kalau yang nggak terbiasa ya tadi ya sakit lah, sampai tulang lah sampai ke jantung sampai ke hati lah lebih. baik yang kedua setelah menonaktifkan Instagram, Whatsapp, hapus foto hapus foto profil gak update story dan gak deket siapapun koma atas dua I feel better I feel better tuh kayak merasa yang merasa lebih baik oke okay. ada ada bagusnya sih ya emang salah satunya kayak gitu kalau menghilang menghilang ya itu ciri-ciri orang yang mau menghilang maksudnya tuh menghilang dari khas gebetan ya kan sama gebetan sama aja coy beda-beda tulisan tulisan sama arti kalau keras kan Inggris kalau gebetan Indonesia itu salah satu bagus sih ya? menghilang enggak online di Instagram dan sosial media lainnya cenderung gak aktif itu ciri-ciri orang yang menghilang, menghilang hebat, boleh kayak gitu, cuman ya takut nyantar dia lu yang lain gimana coy? Tapi nyariin, lu sakitnya sama satu orang, Terus yang lain merasa tersakitin ya sama aja coy. Ya itu tadi namanya Kamu ngejar Dan gak sadar Ada juga yang ngejar lu Kamu nungguin kabar Gak sadar Ada yang nungguin kabar dari lu Bagus sih Kalau untuk satu orang Kalau untuk semua orang gak bagus Yang ke Tiga Hilang komunikasi Lalu datang lewat mimpi Serindu itukah aku padamu Wadah bos Tuh makanya Suatu hal Jangan kita terlalu over Jangan berlebihan Biasa aja gitu Kalau kita berlebihan kita juga Sampai kemimpi lah Sampai teringat Nggak nafsu makan Nggak Ah pokoknya Ada indahnya sih Ada indahnya Ada sulitnya Ada suramnya Pokoknya yang kayak gitu Tapi jangan terlalu Gelebian lah. Biasa aja gitu kan. Ya kalau dia nggak ada komunikasi ya udah Banyak kok yang kamu komunikasi seperti orang tua, kakak, keluarga, temen nggak harus keras lah nggak harus doi. Doi itu Dia orang istimewa. Ya kalau kamu Dianggap diamond, dia kalau enggak, yuk <laughs> udah lah. Itu yang kayak gitu, enggak perlu berlebihan lah. Ya, dulu boleh, tetapi ya, kan namanya mimpi. Ya, makanya lu kalau mau tidur itu berdoa, semoga mimpi ya bagus. Jangan mimpi yang aneh-aneh lah, jadi ya ketemu tadi yang nyakitin. <laughs> Oke, yang keempat gak usah ajari setia gue pernah stay 3 tahun ke orang yang salah ini serasa gimana ya dia neketin orang tapi seseorang tersebut nanya kalau gak setia gak usah sama aku aku pernah aku trauma dengan orang yang cowok-cowok yang oke Cuma penasaran Kayak apalah gitu kan Padahal yang Si cowok tersebut Pernah Seti, masyarakat itu tetap Dan setia Selama 3 tahun dengan Wanita yang sama tadi Jadi kalau Dilihat-lihat Dari pertanyaan yang keempat tadi Yang si cewek tadi nanya ke Orang yang salah. Ternyata yang ditanya tadi dia pernah stay sama satu orang selama tiga tahun eh tiga tahun dia dihargati. Ya gitulah. Oke yang kelima, kalau sudah menemukan yang tepat matikan akalmu. Gunakanlah hatimu untuk mencintainya. Oke, okay. oke, mana ya? Kita tuh gak boleh berpikir yang negatif lah, yang gak enggak lah pokoknya. Overthinking boleh, tapi jangan berlebihan lah. Kalau kita mencintai soalnya yang tulus, tuh janganlah pakai akal, jadi pakai hati. Kalau kita pakai akal, kita bakal overthinking kemana-mana. Ya, kalau dia mau deket sama yang lain atau akal yang lain, ya udah ambil aja positif. Mungkin dia temenan atau teman kerja, teman diskusi, teman perjuangan apalah gitu kan. Itu aja sih mikirnya. Kalau kita pakai hati, pasti mikir kayak gitu. Kalau pakai akal, pasti kita mikirnya pasti dia akrab, aku tuh juga, juga dulunya akrab dengan dia. Jadi ya, ah, pasti dia ngapa-ngapain sama dia Dan Itu kalau kita pakai akal. Jadi kalau lo mencintai seorang itu dengan hati jangan pakai kepala. Kalau udah komit ya, kalau masih kayak monyet-monyetan, nyetam monyet itu kan, ya udahlah terserah kalian. Jadi. <tum> Bagus sih, kayak nasihatin sih. Antara nasihatin gua atau publik lainnya, juga nggak tahu. Nah. Oke, lumayan bagus. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga terhibur. Walaupun nggak lucu, nggak asik, nggak apa-apa. E, yang penting kalian menonton sampai habis, dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We. <laughs> We. <laughs>